Bila, masuk basecamp sudah Tinggi lutut ge. Sungai ini sudah penuh Sudah ada evakuasi Depan basecamp Pintu masuk basecamp Jembatan sudah penuh Sudah ada evakuasi Harap merapat Teman-teman Sebagian sudah naik perahu menuju base camp sudah tutup di RT 03 RW 15 Jagalan Depres. Kira-kira ada 60 rumah dan 90-an kakak terdampak dari banjir pada hari ini. Warganya untuk apa Nanti diusahakan pinjam tenda. Jadi Maksudnya. untuk tidur nanti malam tidak bisa di rumah. bismillah <pouch Die Four> <eleriribly> masuk basecamp sudah tinggi lutut gay. sungai ini sudah penuh sudah ada evakuasi depan basecamp pintu masuk basecamp baiklah saudaraku ini Ya informasinya terjadi banjir bandang di Jawa Tengah ya ini di Jawa Tengah. Kalau tidak salah ini informasinya di Solo ya ini banjir bandang. Nah ini adalah musibah kawan ini ada banjir. Ada yang bertanya salah siapakah? Nah kan begitu. Jadi di sini saya lihat berkembang kalau ada situasi banjir seperti ini selalu orang bertanya salah siapa? Ya, berbagai pendapat pemburu berpunculan di netizen. Ada yang bilang salah pejabat. Ada yang bilang salah man, eh, salahnya mantan pejabat. Ada yang bilang salah masyarakat. Dan sebagainya. Ini banjir bandang. Banjir bandang berarti, ya, sesuatu, apa, ada air, ya, Genangan air di ketinggian, ya ada lubang di situ, kemudian air masuk, ini di ketinggian, kemudian terjadi longsor, nah terjadilah banjir bandang. Biasanya, biasanya seperti itu kalau banjir bandang. Nah artinya di hutan itu ada eh, kayu ya, kurang kayu di sana atau kayunya mungkin ditebang kemudian tidak ditanami kembali. Padahal satu pohon itu bisa menampung air dan bisa menahan. Uh, tanah dari longsor. Nah ini salah siapa ya? Salah manusia, ya kan? Salah manusia. Ada yang juga bilang pejabatnya yang salah. Nah lihat dulu, apakah pejabatnya disitu nyuruh ngambil kayu atau tidak? Apakah pejabat setempat itu uh, mengontrol wilayah ya wilayahnya yang terkira yang ter, yang terasa di situ akan ada banjir dan bencana. Yang jelas di sini saya berpesan kepada saudaraku, ya ini masalah banjir, ini adalah musibah, jangan digoreng-goreng, ya jangan digoreng-goreng, masuk ke dalam ranah-ranah politik, dipolitisasi, jangan. Yang jelas kalau secara keilmuan terjadinya banjir bandang karena eh, di hutan atau di gunung hutang itu kayunya diteban. Ya kemudian uh, di situ ada air berkumpul karena hujan terus-menerus. Tur karena semakin banyaknya volume air, maka dia akan membobol sesuatu yang menahannya. Apakah itu bekas-bekas potongan kayu atau dan sebagainya. Nah, saat volumenya sudah tidak mampu mem anu, memuat itu dan yang menahan ini oh, sudah tidak oh, bisa menahan air, nah terjadilah Banjir bandang. Yang jelas musibah ini, semoga saudara kita yang terkena musibah banjir ini segera mendapat pertolongan ya bantuan baik dari pemerintah setempat maupun ya, pemerintah daerah maupun pemerintah pusat ya termasuk para dermawan ya silakan dibantu kawannya yang mampu. Karena disinilah uh, gotong royong kita dituntut. Yang namanya juga musibah. Cuma yang saya sayangkan di sini kalau di media sosial ada banjir seperti ini kemudian menyalahkan seseorang tetapi dipolitisasi itu tidak baik kawan ya, tidak mendidik yang kayak gitu-gitu. Nah, beneran, ya korban yang jelas ini pasti ya korban harta sudah jelas ya, apalagi banjir begini. Nah, semoga tidak ada korban jiwa, nah itu yang kita harapkan kita saling mendoakan ya jangan sedikit-sedikit kita menyerahkan seseorang atau sekelompok orang yang jelas ini banjir bandang dan musibah dan semoga tidak terjadi kedepannya ya maka solusi-solusi yang harus dilakukan adalah agar pemerintah dan rakyat bersatu kemudian jangan asal menobang kayu di hutan tanpa mengganti dengan uh, bibit pohon yang akan tumbuh ya karena itulah banjir bandang biasanya terjadi tanah longsor bisa terjadi karena sedikitnya pohon di wilayah itu. Kalau cuma rumput-rumput itu tidak tidak mempan ya kalau oh, tempatnya luas. Nah itu. Tapi di Solo kira-kira dari mana itu ya? Dari gunung mana ya? Ya itu. Jadi jangan kita merusak alam tapi tidak berupaya untuk memperbaikinya. Ya kalau memang terpaksa harus mengambil kayunya Ambil tetapi Ya harus ditanami kembali Biar tumbuh lagi kayu Ber, ya, Berikutnya pohon berikutnya Ya seperti itu kawan Ya ini Saya dikirimi ya videonya ini Di Solo ya Ya pokoknya di Jawa Tengah terjadi hari ini Ya hari Jumat 17 Februari 2023 Nah dan memang ini sekarang masih musim penghujan ya. Di tempat saya aja masih musim penghujan. Namanya musim penghujan itu kan tanah jadi lembek ya. Uh, tanah jadi lembek ya. Apapun bisa terjadi. Apalagi kalau hujannya itu bawa angin. Nah itu kadang-kadang uh, bisa membuat terbang atap dan sebagainya. Jadi saat ini masih musim penghujan di seluruh Indonesia. Nah. Tapi semua itu adalah ada hikmahnya. Namun kembali lagi, kita harus tetap berdoa agar kita semua ya dijauhkan dari musibah dan bahaya. Demikian kawan, baikkan videonya.